Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namu Budaya Jumpa kembali dengan saya di channel lintinger. Kalau sobat pecinta asap tembakau Sa Indonesia Raya Merdeka-merdeka Pria ganteng itu relatif Tapi kalau pria yang mau melinting diwe itu Baru namanya kreatif Sobat lintinger, Yuk hijrah ke tingwe Hemat murah, bermarem rokok kami memang bukan buatan pabrik, tapi rasa dan kualitas tidak kalah dengan rokok pabrikan. Kami tidak peduli rokok pabrikan harganya naik berapapun, mohon dari dulu rokok kami bukan buatan pabrik. Sepat lingting terbentuk asap, tempat perusahaan bicaranya kali ini saya akan mereview aksesoris kingway. Tinggi, sobat Jadi saya akan mereview pipa rokok dari bahan kayu kecang seperti ini penampakannya seperti ini. Panjang 12 cm. Finishing halus sangat istimewa paling jadi tanpa bahan pewarna tambahan alami natural bahan original lokal indonesia kayu secang seperti ini bentuknya bulat ada ring lubang multi jadi ujungnya juga bulat cukup lebar lubang halus finishing ya sobat ini warna alami natural tanpa ada pewarna tambahan halus Bahan original lokal Indonesia, sobat. Intinya, saya akan coba merokok dengan menggunakan pipa. Tak lengkap rasanya merokok tanpa disertai dengan pipa. Seperti apa rasanya merokok dengan menggunakan pipa kayu sejang, Sobat hai, Saya akan hai, dulu, baru nanti akan... Saya rokok dengan menggunakan pipa kayu canggih cepat ini. Coba, coba. Jadi saya menggunakan tembakau hamil ya, papriana ambil cepat ini. Saya gunakan alat linting tipe hand roller. saya gunakan pip, papir replika kertas ya, kertas kertas kertas kertas kertas hamil. kertas bakau iris rajian amil gunakan pipa rokok kayu sejang lubang presisi ya pres ini, ini lubangnya multi sobat dari ukuran reguler mil ese bahkan rokok linting tangan ini fresh ya saya akan coba lintinger pecinta asap tembakau merokok dengan menggunakan pipa rokok bahan kayu secang saya bakar dulu Mantap Sobat Dindinger Jadi tariannya jadi ringan Menghasilkan asap yang lebih banyak Sobat Dindinger Nih, Merokok menggunakan pipa kayu secang Suhu jadi sobat lindinger, ketika kita menggunakan pipa rokok, manfaat pertama, jari tidak kuning karena terlalu dekat dengan rokok ya, efek atau dampak dari nikotin. Yang kedua, ketika kita menggunakan, rokok menggunakan pipa, kita akan terlihat lebih keren, gagah sobat lindinger. Mantap, tidak merusak rasa taste dari tembakau asli, ini tembakau eh, jenis amil ya. cita rasa karakter tembakau semakin lebih kental dengan menggunakan pipa kayu secang ini, sobat ingat. Wonderful, mantap. Sukri so, kripol, Supat so, Wintinger bisa mendapatkan pipa kayu rokok bahan kayu secang ini di outlet outlet atau kios kios timwi yang sudah banyak dijual atau melalui toko-toko online. rokok tak lengkap rasanya jika tidak atau tanpa ditemani oleh kopi suka soek wow. Saya akan menikmati dulu Kenikmatan merokok Dengan menggunakan pipa kayu sepa, sejang sopan. Rokok kami memang bukan buatan pabrik Tapi rasa kualitas tidak kalah dengan rokok buatan pabrik Nama Soti, Nama Glowy, Papa Ngelinting Yuk dicerah ke Tingwe, hemat murah turmatem. Sobat pecinta asap kembakosa Indonesia Raya merdeka-merdeka. Semoga animo masyarakat semakin tinggi untuk menggunakan dan beralih ke rokok tingwe, linting diwe. Di era pandemi seperti ini, kami tidak berduri rokok pabrik naik berapapun harganya. Wong dari dulu, rokok kami bukan buatan pabrik. mantap so demikian tadi sobat Lintinger review saya tentang pipa rokok bahan kayu secang recommended sobat Lintinger kita asap tembakau untuk menggunakan pipa rokok, kayu bahan cet Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada korek untuk hidupin lagi. Jalah petani tembakau Indonesia. Jalah tembakau Indonesia, jalah rokok tinggi. Ciao.